Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali guys Kali ini sambungan dari video sebelumnya Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Nanang Pemilik coklat Bagaimana perkembangannya Dan bagaimana pemasarannya Dan bagaimana tingkat kemudahan Dalam penanaman coklat Dibandingkan dengan kelapa sawit dan karet Ayo kita saksikan Terima kasih Salam, semoga sehat semua. Langkah apa se terakhir melihat biji yang dari timur? udah dikeringkan yang tadi yang kalian makan itu disimpan di juga malam ayah, Jangan. Oh, iya. Oh, iya. Nah. ini kan diproses ini kan hambar ini coklat, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. jadi ini ya namanya coklat tuh. Siapa ini? Siapa ini? yang ini? Siapa ini? Siapa ini? Oke ya, iya. Itu kan kalian, itu kan langsung dibawa ke sekolah. Oh iya yeah, iya, yeah, kumpul sini. Oke. Woi kalau yang begitu bagus dia Sudi makan kalau masak sekali ndak enak Iya kecut kalau, kalau itu sudah mana yang bawa tadi bagus eh. yang, yang bawa, mana, ah. mana tadi kaleng yang biji yang kayak gini nih bagus kamu basi nih aduh ini. mana kaleng biji tadi eh kaleng ini oh ini sudah ada ini loh ini loh jadi dalam oh ingat ya itu kalau udah izin dikasih ada Paris di belakangnya jadi kita ini kesini berkunjung mengetahui bagaimana penuh ah. itu kemarin itu penuh iya sudah ada yang udah mengambil iya udah ditanam sudah bagus ini sudah coklat semua ini nyain. coklat mungkin dua tahun ke depan kalau kita kesini sudah begini juga yang kecil tapi 2 tahun ke oh, oh, depan apa ya dimakan itu baru simpan bijinya. Iya Rudi langsung ditelan bijinya pak. Kalau simpang itu ke sana. masing-masing masih masing ke sana ada membawa iya. Jadi kan ada yang dibonceng itu yang kau. Siapa ini? Ini siapa ini? Yong, kau. Siapa lagi? Kalau di Sulawesi anak, -anak SMK di sini dia deh Oh, praktik pangkas ya? Kalau tadi ini baru diajar mengetahui kenapa di harus dipangkas. Iya, iya. Dan ya kenapa kita harus pangkas dan yang mana dipangkas? Kata bapak tadi. Ini sangat disayang tapi hmm. bahaya kalau ya. dibiarkan. Ada Ayat di sana ya. bagus sekali itu diusul usul. Iya. Warna coklat masih kecil dulu kupantas. Itu bagusnya tulisan yang paling tapi banyak. ada itu buntin coklat jadi. Heeh. Enggak tahu di mana. Eh. Ada berapa pokok? Geling nggak Jadi ditanya Desi. Berapa ya? Mau enggak bawa singkong ada Nanti di Oke, okay, sudah rebes Bibitnya masing-masing angkat Itu bibitnya Oh, bingung Oh, iya Harga, harga joklat Pertama pertanyaan saya, Pak Dalam satu hektar berapa bahkan itu kurang lebih 800 3x3 3x3 ya, ya, iya. ya. oke okay. eh, selanjutnya rata-rata hasil daripada coklat meter pokoknya ada enggak empat kilo dalam satu tahun ada rata-rata 20000 berarti 4x2 80 per pokok ya Pak ya. kemudian kalau 10 pokok berarti otomatis 800.000 ribu ya. jadi kalau 100 pokok 8 juta dikali 100 eh dikali 800 ya terlalu pak guru 64 juta per tahun banyak itu terubahnya. satu hektar nah kedua pak guru di Sulawesi ya, seperti itu saya pak guru bukan bohong kita bawa coklat ke pasar 2 kilo 2 kilo aja hmm. ini tangan pak guru biasa tak 5 nanti pak putar ya jangan diambil itu ada orang langganan satu semuanya itu di tempat kita pak guru ini pasar ini dasing ke tak gantung hmm di pinggir janda demi barangkala ini kalau masa pasar ini coklat ini coklat. yang bahasa yang bahasa. beras bahasa, itu Pak Nuria cari-cari orang ini hmm. sore Pak guru mulai jam dua sampai jam lima keliling orang cari hmm. kalau ada menjemur jual coklatnya Pak belum dijual coklat nah Pak, ada langgana Oke okay, sekarang kita, kita kan kita ada di betul. kita kan ada di Kalimantan Selatan Kabupaten Kota Baru, bahkan masuk lagi ke Kabupaten Utara, Desa Binturung. Kita wilayah ini kan pas di Desa Binturung Pak, ini yang sudah ada contoh di luar. Kan? Kita lihat yang kita tinjau. Kalau selama ini kalau berbuah ini kan pasti ada yang sudah dijual. Gimana pemasarannya? Sudah Apalagi. sudah mulai ada kak di Kalimantan ini sudah mulai ada Kak Apalagi. Nelayan ada di batu Oh sudah ada semua pak. Berarti Oke, mulai ya. mulai, nah, mulai nah, mau diembangkan. Sudah ada jadi nah, tidak usah lagi kita bawa ke lipo, selesai ya. Bisa kalau saya, pulang. Kalau ke dia beli jagung lima ribu di Spanyol. Di sini tuh bisa saya bilang. Hmm. Kalau ada coklat panji ambil tiga ribu, bawa ke jual. Tapi harga berapa berapa di sana? Ya? Bagaimana? Pak kurban begitu? Iya katanya Ada dari barangnya ini kalau memang naik harga <sukur> memang. Oh, berarti dia ikut dolar pak ya? Ikut ini ini Ini dengan ini pak kira-kira jauh -kira dari 9 sudah Ini dengan yang dikaren sudah ada juga ya tuh, tuh. Oh, kilo, ini kira. yang baru kering ini. Kiri ini kurang lebih 3 kilo. coklat dari ini. Dia juga, pak. ini Saya. Nanti pesan juga itu Saya juga sudah pernah, mobil itu